Rasain wainunan nunan Ahli sunnah wal jamaah e, remuk we Ingat Hitam hanya mengulas Ataupun mensyarai Kenapa Syarif Hussein Tidak mempunyai kekuatan Karena nagnidom Ahli sunnah wal jamaah Pada waktu zaman Syarif Hussein Tidak sempat dibikin diwada Itu rahasianya Maka ketika muncul golongan tersebut Dihancurkan dengan mudah karena apa? Ma indahun nidom. Hanya kekuatan agama saja al-Islam. Sudah. Ahli sunnah wal jamaah, sudah. Tapi untuk nidom memperkuat ini, lemah. Dan bagaimana cara menghancurkan nidom ala ahli sunnah wal jamaah? Sedikit demi sedikit. Urausah M.O.N. Unansing penting ahli sunnah wal. Ngkutin ini kau yang zaman saya repusen dipecel.